kisah wanita pembawa air kisah ini diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain al huzai rodiyaulahu anhu suatu ketika Nabi saw bersama rombongan pasukan kehabisan air dan beberapa orang kehausan beliau menyuruh Ali bin Abi Talib dan seorang sahabat lainnya untuk mencari air mereka berdua Bertemu seorang wanita yang mengendarai untanya dengan membawa dua mazadah tempat air dari kulit. Kemarin aku telah berjanji untuk membawakan air pada kaumku dan saat ini mereka telah menunggu. Bukan maksudnya ia menolak menunjukkan di mana mata air itu berada, tetapi jika harus mengantar sampai ke sana, ia akan terlambat memenuhi janjinya kepada kaumnya. Ali memakluminya, tetapi ia menyuruh wanita tersebut untuk berjalan terus sehingga bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu berkata, "Apakah yang kalian maksudkan adalah orang yang disebut esabi, pembawa agama baru itu?" Mereka membenarkan, kemudian mengiring wanita tersebut menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menceritakan keadaan wanita tersebut, beliau menyuruh wanita tersebut turun. Beliau minta dibawakan bejana-bejana persediaan air dan beliau mengisinya dengan air dari satu mazadah wanita itu. Dengan mazadah yang lain, beliau menyuruh seluruh rombongan untuk minum dan memberi minum binatang-binatang mereka. Sungguh suatu mukjizat. Air dalam mazadah yang sebenarnya tidak seberapa banyaknya, seakan tidak ada habisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisikan air pada bejana lainnya untuk mandi bagi orang yang sedang berjunuk. Wanita pembawa air yang masih musyrik tersebut hanya berdiri tercengang memperhatikan semua peristiwa tersebut. Setelah semua anggota pasukan menyelesaikan keperluannya dengan air tersebut dua mazadah itu diletakkan kembali di unta sang wanita namun keadaannya tidak berkurang bahkan lebih penuh daripada sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan makanan sebagai pemberian kepada wanita tersebut Wanita tersebut dinaikkan ke atas unta dan makanan yang terkumpul seperti tamar tepung dan susu dibungkus dengan kain dan diletakkan di depannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Engkau tahu, kami tidak mengurangi sedikit pun air milikmu, hanya Allah yang memberi minum kepada kami." Kemudian wanita itu pergi. Ketika sampai kepada kaumnya, wanita tersebut ditegur karena keterlambatannya. Ia pun menceritakan apa yang dialaminya, kemudian ia berkata, Demi Allah, sesungguhnya ia seorang tukang sihir yang pandai di antara ini, ia menunjuk langit dan bumi, atau ia memang seorang Rasulullah. Akhirnya, pasukan Muslimin menyerang dan menaklukkan kaum musyrikin, tetapi kampung tempat tinggal wanita tersebut dikecualikan hanya dilewati tetapi tidak diserang atau didatangi. Maka wanita tersebut berkata kepada kaumnya, saya kira kaum muslimin dengan sengaja tidak menyerang kalian, karena itu, Islamlah kalian. Mereka memenuhi anjuran wanita tersebut dan bersama-sama mereka memeluk Islam. Itulah tadi kisah singkat wanita pembawa air yang Terkejut melihat langsung mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia masuk Islam bersama kaumnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah pada kisah tadi. Amin. Akhir kata, Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe. Semoga Anda masuk surga.